Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi dengan saya di channel Lahan Tutorial oke teman-teman yang kemarin kita uh, di, di Windows 10 RDP free sekali klik dan sekarang kita coba di Debian ya teman-teman. jadi untuk Debian ini uh, untuk mengenalkan ini sistem dari Debian ya sama aja teman-teman tinggal copy paste lalu klik ya nah di sini kita tunggu 25 detik nanti uh, linknya disimpan di deskripsi ya teman-teman jadi untuk RDP kali ini teman-teman bisa langsung uh, paste sekali klik dan mungkin mungkin untuk yang paham ya teman-teman nggak perlu edit-edit user again ya jadi dia nggak pakai user again ya dia cuma pakai ibbbin dan itu tinggal di edit-edit aja sampai 100% ya Nah kita tunggu uh, untuk booting dia 25 detik tapi nggak sampai sih biasanya udah langsung jalan ya Nah teman-teman seperti ini uh, prosesnya ini proses booting ya, dari sistem debian nah, ini udah koneks ke debian Teman-teman nah, uh, boleh uh, untuk uh, track of track, ya di sini ini RDP free sekali, klik dari VPN. Oke, okay. kita langsung aja ke browser. Nah, kita lihat IP-nya masih sama tadi, 225 ya, yang di Windows, 10 ya, yang ini. Coba kita lihat, nah, dia di Word dulu. Dan untuk teman-teman yang nggak bisa, ya, yang belum tahu, untuk edit-edit di Word, mungkin di next video saya akan coba untuk jelaskan uh, di TVN itu ya. Itu beda ya. Yang tadi 225, yang ini 126. Ya, ini udah beda ya. Sebenarnya ini bisa langsung dihajar juga ya, teman-teman. Cuma kita harus uh, sesuaikan dulu ya untuk ininya biar nanti uh, 100% ya untuk bahasa itu mudah banget. Ya. Nah, teman-teman kita speed deh saja udah di sini. Oke. Kita speed test aja di sini Speednya entah berapa kecepatannya ya. Ini cukup lumayan ya yang yang di Windows 10 itu dia terbatas di 40 mega. Ini bisa sampai 80 ya kalau di Debian mungkin lebih ringan ya sistemnya. Nah, teman-teman jadi untuk teman-teman yang paham aja, ini bisa di quick lagi ya teman-teman ya. Ini aktifnya satu jam kalau nggak salah ya. Jadi uh, ini uh, irdp saya bikin seperti ini ya share ini ya untuk menjawab teman-teman yang Kau bikinnya 20 menit matinya satu jam gitu kan karena ini tinggal pas tuh tinggal pas tuh ya teman-teman bisa coba-coba terus iya. Yeah jadi nggak perlu teman-teman bikin akun atau apapun ya ini di sini ke youtube juga udah bisa sebenarnya cuma ya saran saya yang paham aja teman-teman ya wire-nya itu di edit-edit edit dulu sampai 100% dia kalau udah bisa 100% nah baru bisa di edit, edit lagi ya teman-teman ya oke okay, teman-teman uh, ke youtube ini uh, udah jalan nah udah bisa masuk ke youtube teman-teman nah, bisa berselancar aja sepuasnya dan untuk sistem ya teman-teman untuk cari ilmu boleh-boleh aja bongkar-bongkar di sini ya untuk ilmunya ya teman-teman boleh diotrek-otrek aja di terserah bebas tergantung teman-teman kebutuhannya gimana ya ini untuk get, get, ini help help ya ini untuk apa nih ya? pokoknya ini teman-teman boleh dibongkar-bongkar aja deh Ya, ini filenya. begini nah, Untuk download untuk apapun di sini ya, download upload juga mungkin bisa sih. ya yeah. Tapi hati-hati kalau -hati login di sini di akun di server ini. Hati-hati karena ini sistemnya sih publik ya. sistem akar dia. Mungkin ya, dia hanya menggunakan IP ya, IP-nya dia dia dibagi tapi dia nggak sama gitu. Cuma servernya sama sih teman-teman ya. Jadi id juga sama sih nah jadi hati-hati kalau teman-teman mau coba login di RDP ini ya saya sarankan jangan yang pribadi-pribadi atau jangan di set ya yeah. jangan di save ini ya yeah. nah ini aktifnya itu satu jam kalau nggak salah teman-teman ya yeah. jadi bisa satu jam bisa sampai satu jam nah untuk nanti bikin uh, banyak ya teman-teman boleh ya kayak gimana gitu kan di edit-edit lagi di uik lagi silahkan ya teman-teman nanti Linknya saya simpan di deskripsi dan belum yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini biar dapat notifikasi notifikasi terbaru dari ran tutorial ya. Yang mungkin kedepannya mungkin ada ilmu-ilmu uh, yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman ya. entah itu dari YouTube, Nah itu dari RDP3 ya. Yang pasti channel ini akan share terus tentang tutorial ya teman-teman. Ya, itu cukup bermanfaat untuk bekal online teman-teman. Oke, segitu aja dari saya. Teman-teman, semoga ini bermanfaat dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.